assalamualaikum apa kabar sobat youtube semua jumpa lagi di channel youtube saya kali ini kita mau review sebuah smartphone asal Hongkong yang digadang-gadangkan menjadi pesaing beratnya Xiaomi nih. smartphone ini udah ditunggu-tunggu peluncurannya oleh penggemar brand Infinix Indonesia yang kemarin sempat ditunda tanggal rilisnya Yap Infinix Note 10 Pro NFC nah oke langsung aja kita bedah spesifikasi pada smartphone Infinix Note 10 Pro ini pada tanggal 17 Juni 2021 kemarin, resmi dijual di marketplace Indonesia Nah, apa sih keunggulan Note 10 ini? Nah, buat kalian yang hobi banget main game, smartphone ini bisa jadi referensi untuk digunakan Alasannya, gadget ini sudah didukung chipset buatan Mediatek yang paling baru, yakni Helio G95 Chipset teranyar buatan Mediatek ini, produsennya mengklaim bahwasannya Semi ini memproses data dan memiliki waktu respon yang sangat cepat Terutama saat bermain game Chipset Mediatek Helio G95 ini mempunyai komposisi CPU Octa-Core dengan dua prosesor Core ARM Cortex-A76 dengan kecepatan clocknya hingga 2.05 GHz Selain itu terdapat prosesor Cortex-A55 dengan kecepatan clock hingga 900 MHz Nah langsung aja kita tengok Penampakan dari smartphone ini. Yang terdapat dalam paket pembelian smartphone Infinix Note 10 Pro NFC ini, yaitu pertama unit handphone. Nah, dengan tampilan yang sangat elegan ini, smartphone Infinix Note 10 Pro memiliki display 6,95 inci yang nyaris seukuran tablet mestinya, namun dengan dimensi layar 20 banding 9 setelah stylusnya jadi oke banget Enak digenggam dan elegan Dan layar berukuran 6,95 inci ini dengan tampilan Full HD+, 1080 kali 2460 pixel Dengan kerapatan 387 ppi density dan dengan refresh rate hingga 90Hz Bakal asik banget nih buat nonton streaming, juga buat main game. Dan stylishnya udah gaming banget. Dan dalam paket pembeliannya, terdapat juga charger dengan output 3 ampere dengan kabel data Type-C. Juga terdapat manual box dan kartu garansi resmi Infinix Indonesia. Nah, kita masuk pada dapur pacunya. Smartphone ini juga ditopang dengan RAM yang cukup lega 8GB. Dan memiliki internal stroke 128GB. Buat nyimpen banyak koleksi game dan musik Dan yang paling menonjol pada smartphone ini Yaitu disematkannya Near Field Communication atau NFC Yang pertama kali pada brand Infinix Nah ponsel ini juga disematkan penyimpanan teknologi UPS 2.2 Yang transfernya hingga 5830 MB per second dan ponsel ini untuk di bagian sampingnya terdapat tombol power juga sekaligus sensor fingerprint. Dan di atas tombol power ada volume up dan volume down. Dan pada sisi kiri terdapat triple slot nano SIM card dan untuk menambah external stroke hingga 2TB. Pada bagian bawah terdapat lubang speaker dan port USB Type-C dan juga lubang jack 3,5mm. Kita masuk pada bagian kamera. Infinix Note 10 Pro NFC ini sudah disematkan... 4 kamera belakang yang pertama 64MP pada kamera utama 8MP untuk ultrawide juga 2 plus 2MP monokrom, dan sudah menggunakan quad led flash dan sangat terang dan untuk kamera selfie pada ponsel ini sudah memiliki resolusi 16MP dengan dual led flash dan Gadget ini untuk menopang kinerjanya, ponsel ini dibekali dengan daya baterai 5000 mAh dengan pengisian cepat 33 Watt dengan USB Type-C. Dan juga sudah disematin dua speaker DTS yang empuk banget buat didengerin musik atau nonton film. Nah, Infinix Note 10 Pro ini terdapat tiga pilihan warna. Yang pertama, Nordic Secret seperti... Pada ponsel ini juga ada warna black dan purple dan juga terdapat dua pilihan RAM 6GB dan 8GB dan dipasarkan dengan rentan harga 2,6 jutaan untuk RAM 6/64 dan 3 jutaan untuk varian 8/128. Nah gadget ini cocok banget untuk dijadikan pilihan kalian mungkin ya. Dan mungkin itulah spesifikasi pada Infinix Smart Infinix Note 10 Pro NFC. Dan barangkali bisa jadi untuk pertimbangan kalian sebelum membelinya. Wassalam.